cicik jik balik lagi bersama otos minar ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh hari ini kita akan kita membawa modal 125.000 kita akan mencari pola slot gacor Olympus hari ini buat kalian semua ya seluruh ya yuk langsung kaskan saja bisa kita coba hai hai cek hai hai hai hai umat dulu musuh hmm. get nguturin hmm, 400 ya ya udah aku jangan lupa kita langsung teraskan manual dulu ya seluruh ya sama manual dulu sambil cek cek cek uh, alur-alurnya lah ya Nah kita cek ombak-ombak ombak dulu, hmm. dulu lah. hmm, kita langsung gaskan ke turbo aja 20 kali ya surga. Oh yang bertanya kita main di mana kita main di RD 8000 posisi itu slot tergacor peskoli santai rucat punya Her. di sini WD berapa pun pasti di perlunus dan cuma di sini satu hanya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam permenit per detik naik pun sesuai dengan red gamenya itu sendiri bosku aku asyik saja ke rtp 8.000 untuk link datunya saya sematkan di bingung hanya bosku cek cek kita dapat free spin ini kita coba coba semoga ada isi atas kuning merah aduh nggak mau Ayo dong kasih kasih yang mantap-mantap tuh -mantap. kasih yang gurih gurih, kasih yang untuk kasih mantap yang mantap-mantap petir 500 kulit petir-petir mantap kulit gini jadi Aduh kuning boleh main bukan kaldu-kaldu lah ya kumpulin- kumpulin dulu sampai tampilnya udah tampil 15 masih bisa kali lagi turu kuning kita yang cukup aku belum ada lagi kan eh dong hmm, waduh biru boleh tuh biru boleh biru jadi mantap itu jadi kuning-kuning-kuning tuh kuning, kuning, kuning. Hmm, lumayan yuk lagi asyik itu 47 kali 17 saya 7.000 awal ribu awalnya yang bagus ya tuh semoga kita dikasih wedi mantap pada hari ini tuh. Ada lagi. Hmm. Uh ayam mah lagi. Yang mana tuh? Purut yang menjadi manggat jadi biru atas Widuh biasanya mah. Uh atas mah tetap petir. Uh manis sekali uh, lagi nurut juga lumayan 100.000 ya duduk sepertinya kita akan dikasih widewideman mantap dari duduk Aduh kuning jadi biru dong kasih biru dulu mantap terong gitu lumayan ya tuh atas punya sebesar lagi tuh ya kali seribu kali dua puluh tujuh lumayan seratus dua puluh ya baru kita dikasih WD Dewi Mantap nih pada hari ini nih kayaknya 400.000 lumayan lah ya, lagi dong. Kuning dong, kuning dong. Hmm mantap, biru jadi biru jadi mulut. Itu lagi dong, kuningnya boleh. Matikan. Las las las las. Ah lumayan lah ya ratus dua puluh juta main-main, oh ya yang pertama kita main di market, kita mau di RTP 8000 bosku situs itu atau solid sulit. jaga dunia akhirnya di sini WD berapa pasti di 10.000 bosku. Dan cuma di sini satu-satunya situs yang menjanjikan layanan cek RTP game gratis ringan 24 nya per menit per detik naik turun sesuai dengan trade itu sendiri bosku. Jual langsung kasihkan saja. Terus untuk menjadi RTP 8000 untuk link lingkarturnya saya sematkan di pin gowain ya dan buat teman teman semua bisa dong dibantu like comment subscribe nya share share ke teman teman kalian juga karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olimpos hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor Olympus hari ini rtp slot gacor hari ini rtp slot hari ini rtp slot, slot gacor karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini buat teman-teman semua viewer-viewer setia otong speed pastinya. Yuk dibantu like, comment, subscribe nya, share share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian pun juga tahu kalau di sini selalu berbagi pola slot gacor hari ini buat kalian kalian semua. Ah kita coba naik ke ya 6.000 kita coba semoga dapat free spin free spin mantap nih. Puruh langsung dokter free dong anjir target juga rata nih maksuin kah maksuin kah maksuin kah hmm? kemarin kita dapet petir 500 dikasih maquin boleh dong dikasih maquin boleh dong lagi dong dikasih maquin lagi dong ada kelembaraan ribu kan lho nganu situs lo tergat atau kaseoleh sandal hmm. cekat dunia heret pastinya bos hijau biru ah itu sama ya buat teman-teman semua kemarin kita dapat makin 500 lagi-lagi oh, hujan petir nih di si dia tetap lagi duga pelan no. semua yuk bantu tengok-tengok aja video-video kemarin karena video-video kemarin video-video JBJ bos, duga kalian semua bisa dibantu pola-polanya biar kalian juga tahu kalau pelan mantap no. dari no. no. <tuh> saya. Harus kita nikmatin dulu seni siang faksionalnya, harus beri-beri banget, bos. Ini fix kita ada kesalahan Wendy, ada Wendy-Wendy lera detetem mantap ini Arisha. Coba cek penggulungan tempat kita beli Maret, hai, udah cincin jadi dong, cincin jadi dong, jadi satu lagi mantap. Makota boleh ikut, aduh, makota mantap lagi. Ini cincin atas itu maksud saya. Ini dan jadi selesai berarti jangan itu lucut. Hari ini biru seluruh akan kesempatan Beri sebaik baiknya itu. Karena kesempatan Berinya akan buat kedua kalinya maka kita mengetang sebaik mungkin lucut. Hei dong masih selapan kali lagi. Kasih kasih kasih do. Aduh belum mau Belum mau kuah anjir. Hei dong biru jadi mantap yuk atas makota petir. Lumayan, bayar, lah gitu. Uh, gitu. Nah, rapisan, ya. Tambah lima ratusan nih, anjir, satu yang Ayo, ini ini, nah, ini. Oh, biru hijau jadi dong. Hijau jadi, hmm, biru boleh, biru, boleh, gelas lumayan, semua langsung di air. Telah berhenti, lagi itu ya lumayan lah bisa kalian dapat info jepe memahami di eh tapi nanti itu langsung pastikan saja untuk lingkaran saya cermat di eventnya ini -di dijemputkan -di. di semua dibantu oleh like, komentar nya share share juga ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu kalau di sini tersedia pemasaran per hari ini slotnya hari ini pola slot hari ini pola slot kacau lingkup hari ini pola slot hari ini Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor ulang hari ini, kalau slot gacor hari ini, polos slot hari ini, polos bergacor ulang hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor hari ini ya tuh. Ini klarifikasi untuk para ini kita langsung gasakan WD kan saja karena kesempatan WD nggak ada datang buat kedua kalinya kita manfaatkan sebaik-baiknya tuh lumayan kita WD1 pembangunan juga dari modal-modal bisa profit-profit manis cuma di RKP 8.000 dan jika kalian ingin tahu pola-pola pola surut jatuh hari ini yang lain bisa dibantu untuk tengok-tengok video-video kemarin ada video petilikat 500 beberapa kali pecah terus maksudnya juga ada yaw tonton videonya sampai selesai Man, lagi gacor juga nih, bos oh, habis MT kemarin, tuh jadi ya sebelum MT lagi jangan, jangan ragu, kan so, Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, share, share juga ya sur ya, dan jangan lupa mainnya cuma di R 1000, pastinya saya otong spin pamit undur diri bye bye seluruh salam jackpot.